Itu ya? Bukan. Nah, Oke. Okay. Kan yeah. makanya saya mengisi kalau akar kata berarti ada akarnya gitu. Hmm. Sembah yang. Berarti akar katanya apa? Sembah. Kan gitu. Lanjut, Sembah more. yang. iya yeah. Silahkan F. E, mau ditambahkan F. E? Itu F. E. Cek-cek F. E. Masih di mute itu F. E. Mana suep ef mau mas bro, mungkin mau ditanggapi dulu mas bro soalnya kalian nunggu suep eh, uh, suep lagi keluar bentar ya ini temennya oh iya iya, siap siap ya, lagi lagi beli minum Ya. oke okay. oke okay, oke okay. suap temennya su ya, suara suep su lebih bagus cek cek cek, ada suara suaranya? Ah. Ya, ya, ada-ada. Silahkan, kalau mau ditambahkan, Ibu, mau gue. Uh, terkait dengan, apa, uh, kata Allah sebagai generic name, iya kan? Iya, iya. Nah, <tuh> mari kita lihat. Sesuatu di sini semoga mendapatkan edukasi. Cie. Kita <tuh> lihat, Kita lihat, nah. Nah, kita lihat rumusan linguistik yang sudah saya buat di sini. Nah, lebih rancu lagi jika dipahami kata "eh", kok gini? Kepencet, gue sial, tangan gue sial banget ya. Nah, perhatikan lebih rancu lagi jika dipahami kata Allah berasal dari kata "al", plus ilah lalu. Menerjemahkan Elohim sebagai generic name menjadi Allah sebagai proper name. Kata Al plus Ilah, Al, definite article. Dalam bahasa Arab, padanan kata dalam bahasa Ibrani adalah Hei. Mari kita lihat contohnya pada ulangan pasal 4 nomor 35 ada kata Ha Elohim. Mari kita lihat kotak cross check dulu siapa tahu saya salah gitu kan. Kita lihat, Sini. ada kopi Kita lihat. Nah, perhatikan. Atahar etal ada atki Hashem huha Elohim enot milwado. kata ha, hey di situ pada sebelum kepada kata Elohim di depannya ada kata hey, ya kan? Di mana definite artikel dalam bahasa bahasa Ibrani, yang setara dalam bahasa Arab adalah Al, Ha Elohim ya kan nah. jadi kata Elohim melekat dengan definite artikel maka jadi aneh ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Allah yang diasumsikan memiliki definite artikel yaitu kata Al jadi secara rumusan linguistik pun ya yang dimana yang namanya branded atau merek, atau proper name, ya, sama sekali tidak bisa melekat dengan definite article. Nah, sekarang saya coba-coba kita minta satu ayat sama bro admin. Berikan saya satu ayat dalam original textnya. Enggak apa-apa kalau ente enggak bisa baca. Nanti saya bantu bacain kata "yudheva" dibebui dengan definite article. Berikan salah satu contoh ke saya demikian. nggak bisa jawab password. Enggak bisa, oke enggak apa-apalah kalau gitu. Ya sudah apa-apalah. Ya udah, udah, kalau enggak bisa jawab misalkan nggak bisa, nggak bisa ya udah. Dia ya lebih adi, lebih adi. apa? You, lebih mama. bijak gitu. Terima kasih Bro admin. Lanjut Omare. Terima kasih Bro admin. Ya. Thank you, thank you. Admin, mas Bro admin? Mau baca-baca kitab agama lain Mas Bro admin? Tomorrow udah punya banyak kitab tuh. <laughs> udah lah, ya jadi Bro adminnya kayaknya nggak <laughs> ada ya. <laughs> ada, ada, ada ada ada ada ada apa, Padahal oh, udah punya bakat kita nih mau jadi alat kita. <laughs> <gir> iya, saya saya dikasih dikasih si Giovanni dikasih isap saya. Enggak ada oh. di broannya. <tuh> Bro admin, tadi suaranya siapa tadi yang enggak bisa jawab katanya? Bro Koneksinya mungkin ini. Koneksi mungkin Pak De. tadi, saya sempat sempat ngomong gak bisa jawab. Eh, katanya gitu, gak ada, gak ada Mana gak ada nih? kita cari tadi di room lain-lainnya. Gak ada di room yang lainnya, gak ada. Gak kata gak ada, gak enak juga jadi gini. moreh uh, ada, apa yang tadi di sini simpulkan aja ada, nah, gak kesimpulannya gini ya saya kadang, kadang suka apa ya? Bukan emosi sebenarnya. Saya tahu kok saudara-saudara Muslim saya ini baik, ingatkan saya gitu kan. Udah ada nggak berkepanjangan. Cuma ya mohon maaf gitu. Saya di sini bukannya menentang apa yang di apa namanya diniat baikkan oleh saudara-saudara Muslim saya. Saya paham. Tapi untuk untuk hal yang tadi ya sedikit insiden. Kadang namanya orang yang suka play victim saya nggak peduli sih mau dia agamanya apa, ketika suka main play victim itu harus kita pelanjangin sekalian gitu loh, gitu. Jadi biar biar dia ini nggak nggak apa ya, nggak nggak bajingan tapi ngerasa alim gitu loh, jangan gitu loh. Itu yang yang ya. perlu perlu apa ya, perlu ditegakkan gitu. kan Seperti tadi saya ngomong nggak beretika, nggak beretika ya, bukan bukan karena saya sok-sokan, bukan sok-sokan. Ya sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup, Mas. Ini karena bro admin tidak ada, iya. kan? ya udah kita tutup dulu untuk sesi hari ini dan kalau ada nanti teman Kristen yang lain diajak diskusi, nanti kita akan lakukan lagi. Ya, pejuang tauhid dan teman-teman yang lain tolong di-close karena tidak ada, nanti kita nanti jadi dialog monolog ini. Ini enggak ada ini orangnya. Oke, oke, oke. Berarti ya, kita, tutup kita tutup dulu. Ya? Silahkan ditutup. Mara Rizky atau siapa ini yang nutup? Oke, oke makasih Pak Adik ya jadi itu ya dialognya ya resum aja tadi yang kita bicarakan ya dari persoalan uh, bisakah gitu kan ada antara manusia dengan manusia ditempatkan kepada ilahi ya saya katakan nggak semuanya bisa gitu loh karena nantinya berbenturan berbenturan dengan kaidah-kaidah yang ada itu yang pertama lalu saya juga mengatakan bahwa kalau kita sering sebut gelar gelar gelar gelar gelar gelar lama lama nama aslinya terlupakan atau terhilangkan gitu loh seperti itu dan tentu Mas Bro Admin gak sepakat Tadi dia membantah saya Dan itu faktanya, faktanya tertulis Sekalipun tertulis karena tergak Kebiasaan ya Kebiasaan menyebutnya, gelarnya-gelarnya Atau sebutannya-sebutannya Maka membuktikan bahwa di kalangan itu sendiri Kabur nama ilahi ini Makanya buktinya tadi berbeda-beda Ada yang bilang Bapak itu namanya Yesus Ada yang bilang Bapak itu namanya Yahweh Ada yang bilang Bapak itu namanya Allah dan data-datanya tadi yang sudah saya sodorkan gitu. Nah, ini akibat terlupakannya nama sang sesembahan atau ilahi. Tempat juga menyinggung perbedaan ya. Kalau tanya Sunni juga sampean Sunni tentu yang benar Sunni gitu kan. Kalau yang Syiah itu yang benar, tunggu nah, dulu. Kalau kita bicara soal ini, silahkan ditanya. Mosi dari golongan apapun, Ismailiyah, Murabiyah, atau kalangan apapun itu shi'inya. Kalau ditanya, siapa nama sesembahanmu? Pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Sunni pun juga pasti sama. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kesepakatan di situ. Karena kenapa? Kesepakatan itu terjadi bukan gara-gara konsili. Enggak. Karena ya memang dalam ajaran Islam tegas. Ilah itu. robbal Al alamin itu. Namanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Clear. itu loh. Tidak seperti di kalangan kekristenan yang semrawut, kata gereja ini namanya ini, kata gereja Ono namanya ini, kata gereja itu namanya ini. Ceder, enggak ada yang serempak, enggak ada yang seragam. Karena kenapa terlupakannya nama ilahi sampai lupa nama ilahi siapa, gara-gara cuma tahunya sebutan, sebutan, sebutan, sebutan, dan sebutan. gitu Kita juga kalau sering nyebut Pak Presiden, Pak Presiden lama-lama lupa, Presiden itu namanya Jokowi. gitu Dan itu fakta sudah saya buktikan juga. Ya tapi ya nggak apa-apa. Namanya Mas Bro Admin membantah ya itu hal yang apa ya hal yang rasional. Namanya imanannya dia punya hak untuk membantah. Cuma balik lagi kepada yang uh, menyaksikan juga saya membantah lagi statementnya Mas Bro Admin itu dengan data gitu loh. Kalau hanya dengan pemahaman suka juga ya ya repot yang ada nanti debat kusir seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa uh, saya share ya, jadi mohon maaf kalau ada Insiden sedikit ya, karena memang kebenaran itu Mesti ditegakkan kalau sama saya itu tegas Akhir kata Saya ucapkan, wabaholam islam, wabilaik topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi